Dan jarak sampai 2 kilo dari pondok Habib Bahar warga-warga sekeliling antusias mereka dan... dan jarak baik saudaraku ini informasi ya bahwa ulama kita Habib Bahar bin Smith ya akan melaksanakan Maulid Akbar Agung Ya Maulid Akbar Agung Besok hari Jumat 24 Februari 2023 Ya sekaligus khataman Sohibu kori. Ya Sohibu kori ini Saya pernah juga mempelajari kori. Eh Hadis-hadisnya ya Nah itu setelah Isa sampai selesai Tempatnya di Pondok Pesantren Tajul Alawiying Nah silakan ya yang mau hadir Di Tajul Alawiying Cari di map Google, Google ada tuh di map Google itu. Tajul Alawiyin, nah itu. Mudah ditemukan di map, di Google Map. Penceramannya para ulama, kiai dan para habaib. Ya, ini kawannya. Ini pesantren milik Habib Bahar bin Smith Nah, kalau kita lihat, ini video hari ini, saya dapat bahwa dari pondok pesantren Habib Bahar bin Smith Sampai jarak 2 kilo Itu ada yang Masyarakat sudah membuat pengumuman seperti ini Selamat datang para tamu Rasulullah silakan mampir ke rumah kami Nah artinya ini besok ini Akan ramai kawannya Dan insya Allah saya akan hadir Karena saya juga mendapat undangan khusus Ya dari Habib Barbi Schmid. Karena memang sudah lama saya kenal Sudah CS lah ibaratnya nih Nah, saya juga akan hadir eh, besok ya, hadir nah bagi yang bisa hadir silakan hadir kawan ya kegiatannya habis isa biasanya kalau selesai nyeti ya bisa sampai jam 12 malam ya nah banyak sekali manfaat atau hikmah kalau kita berkumpul dengan uh, tokoh-tokoh ulama kawan selain kita mendapatkan pencerahan ter, uh, apa, terkait masalah agama juga pasti kita bisa mengenal saudara baru yang belum kita kenal ya memanfaatkan itu untuk menambah uh, saudara menyambung tali silaturahmi nah, Insya Allah saya hadir besok ya semoga tidak ada halangan jadi yang bisa hadir silakan ya sekali lagi di sini ya di Google Mapnya ini nah, di cari Tajul Alawiyin nah saya pernah ke Habib Bahar itu, padahal acaranya acara biasa saja. Itu, wah, kalau terlambat datang, ngantri panjang makanya yang jauh-jauh, ya, yang daerah-daerah jauh yang mau datang, silakan datang mendahului. Ya, kalau bisa sore-sore sudah mulai ada di sekitar tempatnya Habib Bahar. Karena kalau sudah oh, selesai maghrib baru datang, weh, udah penuh itu kalau sudah sangat penuh, ya. Ini Kalau Habib Bahar ini sering komunikasi dengan saya kawan ya Mantap Seorang ulama muda yang nasionalis sejati Yang kira mati ya, Dan terus mengingatkan kita terkait pentingnya Ya agama Pentingnya Ya belajar agama Pentingnya sholat Dan terus disampaikan Ya itu kawan Ya terakhir ya pernah datanglah ke rumah saya Habib Bahar Bismillah pernah datang ke rumah saya Ngobrol, ngobrol di rumah saya juga lama ya Jam 3 lah Sudah ada di rumah saya Pulannya jam jam 3 sore di rumah saya nih Di sini pulangnya jam 9 malam Berarti 6 jam Makanya saya juga besok mau datang Tidak malam-malam Mungkin siang lah sore lah Saya harus ada di sana ya kan nah, Biar bisa banyak ngobrol Ngobrol-ngobrol apa Karena kalau sudah Saya ke sana sudah malam Pasti tidak sempat lagi ya kan. Kalau banyaknya nanti tamu ribuan ini. Bahkan puluhan ribu kalinya ya. Karena ini acara yang sudah dipersiapkan. Yaitu Maulid Akbar Agung. Ya, ini. Acara yang sudah dipersiapkan artinya akan ramai. Ya bisa jadi jamaah yang hadir itu. Mulai dari titik pondok Pesantren Habib Bahar Sampai keluar itu mungkin bisa memanjang itu. Bisa panjang jauh keluar sana. Dari berbagai daerah pasti datang jangan dari berbagai daerah jadi yang mau datang harus datang lebih awal khususnya yang jauh-jauh apalagi bawa kendaraan wah saya sudah pengalaman itu diundang para habaib para kiai ke acara-acara seperti ini biasanya wah yang mau markir-markir kendaraan yang punya dari jauh ya sekali lagi oh, biar datang lebih awal jadi itu kawannya sering-sering uh, kita duduk bersama dengan para ulama ya, yaitu para kiai, para habaib, nimba ilmunya ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi SAW ya, walaupun ya walaupun ya di luar sana masih ada mungkin yang pro dan kontra itu biasa dan jelas tidak ada yang manusia yang sempurna dan setiap orang akan selalu berbuat yang terbaik Nah, ini saya senang Habib Bahar Bismi. ya kan saya selalu berpikir dulu yang sering begini yang saya ikuti terus itu Habib berjigi siap saya ikut itu sama beliau itu Habib berjigi siap ya sejak 2016 sampai ya 2016 lah sampai awal awal 2017 saya ikut Nah setelah itu muncul Habib Bahar Heh, saya bilang, wih, muncul regenerasi ini, apa itu kawan yaitu ulama yang berani menyuarakan keadilan, kebenaran yang berani menyuarakan terkait yang benar itu benar yang salah itu salah ya kan yang berani mengingatkan pemimpin, yang berani mengingatkan siapapun terkait masalah kebenaran. Menyerukan keadilan, orang berbuat baik itu mantap dan banyaklah orang yang berbuat benar udah banyaklah itu untuk pribadi masing-masing. Tapi orang yang berbuat mau menyeru kepada kebaikan dan keadilan jumlahnya sangat terbatas kawan. Jumlahnya sangat sedikit. Ya. Mereka-mereka yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah mereka-mereka yang sadar. Ya, pemberani, ya, sadar akan pentingnya mengingatkan. Dan itu bisa dihitung jari. Ya, itu bisa dihitung Baik dari kalangan ulama, kiai, para habaib, para ustadz, dan bahkan tokoh-tokoh nasionalis, hanya bisa dihitung jari kawan. Karena menurut saya, menyerukan kepada kebenaran, menyuruhkan untuk berbuat keadilan itu ibarat menggenggam bara api di tangan. Yang bisa hadir sekali lagi, silakan hadir kawan dan tolong bantu kebaikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI Harga Mati.